Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kalian Kali ini kita akan belajar tentang Hiskurwatan dan Superful Bersama Ustazah Fatma dan Ustazah Dina Maka sebelum belajar kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Selesai Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal Hizbul Ikuti terus ya. Nah, anak-anak, Hizbul itu sama dengan Dapak yang merupakan organisasi otonom dari Muhammadiyah. Apa itu organisasi otonom? Bisa ada reminder lagi ya. Organisasi otonom adalah organisasi yang diberikan oleh Muhammadiyah kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, Hizbul Wathon adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang kepanduan. Jadi, berdakwahnya dengan cara kepanduan ya. Hizbul Wathon ini lahir di Yogyakarta, anak, anak pada tanggal 20 Desember 1918. Awal mulanya adalah saat Kiai Haji Ahmad Alan pulang dari berdakwah. Kemudian beliau melihat aktivitas kepanduan di alun-alun Solo Kemudian beliau berinisiatif untuk mendirikan Hizbul Wathan untuk kader-kader hebat Muhammadiyah Termasuk anak-anak hebat berdiri sekolah Nah di Hizbul Wathan anak-anak ada teladan hebat Yakni Panglima Jenderal Sudirman Wah luar biasa ya beliau dengan keberanian dan sikap kepemimpinannya beliau dinobatkan sebagai seorang panglima yang memimpin perang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. anak-anak juga semangat ya ikuti hiburan watonnya. nah, ketika mengikuti hiburan waton apa saja sih usaha yang kita pelajari? ikuti usaha dina ya usaha dina anak-anak sudah mengenal ya Apa itu Hizbul Waton Nah kali ini Ustazah Dina Akan memperkenalkan Kegiatan apa saja sih yang ada di Hizbul Waton Kegiatannya Ada tepuk, bernyanyi Tali temali Pionering, baris berbaris sandi morse e, Semapor Dan yang paling seru adalah Camping Nah semoga pandemi segera berlalu ya Supaya Anak-anak hebat berlian school bisa camping bersama Nah selain ini Ustadz Adina dan bersama Ustadz Fatma akan mengajak kalian untuk tepuk Kita pinggul Ustadz Fatma dulu ya Ustadz Fatma Halo anak-anak, berjumpa lagi Ustadz Fatma Nah Ustadz Adina kali ini kita akan bertepuk ya Iya bertepuk Hawe Nah anak-anak boleh ikuti dari rumah Ustadz Fatma akan memandu Ustazah Dina dan anak-anak hebat semuanya. Sudah siap Dina? Sudah. Oke, kita mulai. Tepuk HW w. H Yes. Wah, seru sekali ya tepuk h nya Semoga anak-anak bisa menirukan dari rumah. Atau kita ulangi lagi Ustazah Dina? Boleh. Kita ulang sekali lagi ya. Oke, semuanya bersiap. Nanti ada aturan yang sudah dina, iya. Jadi kalau Huawei wow, itu Cino, Cino, Ciro, Ciro, Ciro, Ciro, Ciro, Yes Sekarang Ciro, Ciro, Ciro, Ciro, Ciro, Ciro, ya. Oke, semuanya bersih, ya. Ayah Bunda di rumah Seru ya Dina? Iya seru sekali Nah Alhamdulillah kita sudah usai belajar Dan mengenali 10 waktan pada pembelajaran kali ini Semoga ilmunya anak-anak bisa bermanfaat ya Amin nah, tutup perjumpaan kita kali ini Dengan bacaan Hamzah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dadina, pamit undur diri. Wassalamualaikum.